Oke, okay. guys, uh, kali ini saya akan memberikan sharing terkait dengan uh, menilai seputar menilai. Jadi, uh, jika teman-teman menginput data buku secara manual, maka bisa menggunakan menilai. Oke, okay. kita langsung saja kita pada mendelai. Nah, ini teman-teman, kebetulan ini sudah ada beberapa buku, ya. Beberapa buku, nah, kalau teman-teman ternyata ketika dalam proses e, membaca dan membaca buku dan kebetulan buku itu belum masuk ke mendeley maka caranya kita klik pada add menu add ya kita klik pada menu add langsung pada add entry manual kita klik ini lalu nanti teman-teman tentukan apakah buku tipenya apa buku atau Jurnal atau uh, jurnal artikel atau book section. Nah, itu teman-teman bisa memilih ataukah uh, dari kongres conference, uh, conference proceeding ya. Nah, bisa kita coba klik satu, buku-buku nah, buku tentang apa? Misalkan teman-teman bisa ketik di sini tentang pendidikan ya. Terus, disini penulisnya siapa? Misalnya, penulisnya "Hai, uh, uh, ya Martinus atau tulis saja Hai, Martinus Martinus Siromotes akan ini. Nah, Oke, okay. terus diterbitkan tahun berapa? Misalnya 2020. Baiknya, misalnya teman-teman memilih mungkin di alam berapa ya? Saya sini, 6, 5, boleh saja di sini lima boleh. Abstraknya usah, ini lanjut aja. Terus diterbitkan di mana buku itu? Yogyakarta misalkan terus ya, kalau misalnya buku itu ada edisi bisa juga ditulis empat, ya, edisi empat. editornya kalau misalnya buku dalam bentuk eh, misalnya di oleh siapa publisher ini diterbitkan oleh siapa misalkan eh, Rosda Karya ya ya remaja Rosda Karya Teman-teman, sudah itu. Kalau misalnya teman-teman mau isi USB-nya juga tidak apa-apa, bisa terus klik pada "Save". Artinya, kalian save pada judul uh, buku nama pengarang yang teman-teman sudah ya. jadi akan muncul seperti ini ya. Oke, okay. seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak semoga sukses ya jangan lupa like comment dan subscribe